Halo guys, welcome to my channel kali ini ketemu lagi bareng aku di channel mohdiad jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Mungkin tercampur, Pak. Ini aku sedang direkrutkan, ya. Mungkin besok baru kerja, Pak